Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Geklid Di video kali ini gua bakalan Nge lagi <tim> Tapi sekarang bukan golok Di video kali ini Gue mirror Kujang Kujang salah satu senjata tradisional dari Jawa Barat Ini juga Kujang ini punyanya subscriber Permintaan subscriber yang Kemarin ngejapri

semenjak gue share nomor di video sebelumnya lumayan ada beberapa minta di mirror ada nomor beberapa minta di asah buat kalian yang kebetulan tinggal di daerah Jakarta bolehlah ngopi ngopi ngopi di sini oke kita lanjut ke pembahasan kujang ini salah satu tra senjata tradisional dari Indonesia khususnya daerah Jawa Barat uh, tapi

gue lihat ini bentuknya agak sedikit aneh, nggak kayak kujang biasanya. Biasanya dari gagang itu kujang lebih ke lurus, jadi bengkoknya ke sini, sini seperti gambar ini. Kali ini malahan cenderung kemirip kukri kukli senjata khas dari negara Nepal

cuman bedanya ya ini ada lengkungan di sini ada khas kujang nih lengkungannya dan untuk lubangnya pun ini satu dua tiga untuk kujang biasanya ada di sini untuk lubangnya berderet ada yang tiga matanya itu ada yang lima ada yang tujuh sepuluh sembilan tergantung itu ada apa ya ada ada filosofinya tersendiri

Lagian, kalau kujang itu diibaratkan seperti kalau versi Raden Kian Santang, itu kujang itu seperti huruf Shin. Oke, segitu aja lah pembahasannya. Kita ulas sedikit Kalau ada yang lebih paham tentang sejarahnya, bisa tulis di kolom komentar. Ini prosesnya nggak jauh beda seperti yang sebelum-sebelumnya. Langkah pertama yaitu kita

ratakan dulu permukaannya ada bekas tempaan bekas gerindaan kita ratakan dulu dengan amplas amplas dikerja di gerinda yaitu berurutan dari amplas 400 600 800 1000 1200 1500 baru setelah itu dipoles pakai buffing dan lansol atau berarti hijau oke langsung kita eksekusi aja tapi sebelum kita mulai jangan lupa buat

dukung terus channel GKris biar terus berkembang dengan cara klik like, komen dan subscribe. Oke, langsung aja. Cekidot.

Baby, are we worth the fight?